Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya di sini Abi Official Nah, dalam video kali ini Ada mobil Fuso 64HD 220 PS Turbo Intercooler Yang lagi Tahap renovasi Tahun berapa, Bang Nando? 10. Tahun 10. 2010 ya, Bang Nando? Ya, HD ini lagi proses renovasi dan memperbaiki karena ada konsumen kita yang lagi lihat-lihat cek barang atau cek mobil Pusna di Singgalang Motor. Untuk dana sabah kita yang lagi cek mobil di Singgalang Motor. Ini lagi proses renovasi yang hampir ready. buka harga berapa bang Nando? 430. 430 ya nego di tempat. Bagi yang berminat, so silahkan saja kontak person ke nomor 881374656554. Kita review sedikit bagian sasis bawah masih terlihat bersih keadaan mesin bersih masih bagus ya bang ya oke baknya seperti ini oke seperti itulah bunyi mesinnya masih bagus. Ada beberapa Fuso yang lagi standby di sini. Ini tahap renovasi, diperbaiki dulu oleh ahli atau mekaniknya yang ada di sini. Dan disurvei oleh nasabah atau konsumen yang datang dari Jambi. Tuh. Ini lagi cek unit bersama kanda kita, Bang David. Ini senior di CV Putra Singgelah Motor. Semoga sehat selalu Bang dimudahkan rezekinya ya. Amin. Dicek unit oleh nasabah kita atau konsumen dari Jambi. Gerdia. Kemungkinan Dia survei ada 2 buah Mobil Fuso yang lagi Renovasi atau lagi diperbaiki Satu lagi Seperti ini 220 PS HD Ini tahun 2010 Yang sebelah sana tahun berapa Puan Anda? 2011, 2011. 2012. 2012 Yang lagi memperbaiki. Terima kasih informasinya Bang ya. Bagian ban masih tebal sekitar 70%. Belakang Pak. Kita tes bagian mesin terlebih dahulu. Ini 2000 2011. sahabat kita lagi survei Di tempat Singgalang motor Untuk cek unit Dan ini kita harus Redikan terlebih dahulu bagusnya di senggelang motor ya terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada jangan lupa di subscribe channel ini next kita lihat dulu bagian dalam ini tahap perbaikan okay, next Terima kasih, see you next time